Thank you.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 Bagi sahabat untuk cara mengatasi laptop atau PC yang lemot kita scroll ke menu Windows ya guys ya Kemudian di menu start ini kita klik kanan mouse-nya guys Nah kemudian di sini kita pergi ke menu system guys Bagi sahabat jika sudah masuk ke menu system kemudian kita pilih menu di sebelah kanan ya guys ya Di sini kita pilih menu advanced system setting Nah jika sudah masuk ke menu sistem properties atau advanced system setting, kemudian di sini ada banyak sekali menu ya guys ya. Di sini ada computer name, hardware, advanced system protection dan remote. Kemudian kita pergi ke menu advanced ya guys ya. Dan di sini kita pilih menu uh, performance ya guys ya. Kita klik setting. Kemudian di sini ada empat pilihan ya guys ya. Kita pilih di sini adjust for best performance. Kemudian kita klik Apply, kita tunggu loadingnya, kemudian kita tekan OK. Bagi sahabat, jika sudah disetting seperti itu, maka secara otomatis Windows atau laptop kamu tidak akan lemot lagi guys, apalagi loading lama. Nah sahabat, caranya cukup mudah sekali kan untuk cara mengatasi laptop atau PC yang lemot.